Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya anak, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Amin. <tuh> Baiklah. Sebelumnya kita lanjut. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rodhi tuh bil Nabi Muhammadin Nabiya warasulah. zidni ilma warzukni fahma. Hai, semua sudah kenal Bapak, lah kan? Ya, alhamdulillah, pada tahun ini Bapak kembali diamanahi untuk menjadi wali kelas kalian. Semoga kalian tidak bosan dengan saya. Untuk hari pertama ini, kita belum belajar ya. Baiklah, demikian pertemuan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.